Halo, selamat pagi, salam kompeten. Saya Irman Ariadi saya adalah alumni dari Inspirasi Indonesia. Tahun kemarin saya mengikuti pelatihan dan uji kompetensi KKNI Level 4, metodologi pelatihan. selama pelatihan, sangat menyenangkan. Saat itu beserta 25 orang lainnya, kami diberikan bimbingan, digali lagi potensinya, diberikan pemahaman yang sangat komprehensif, sehingga mengantarkan kami bisa menjadi seorang trainer, dengan memiliki lisensi dari BNSP, akhirnya ini bisa membuat lapangan pekerjaan lebih terbuka. Dan jangan khawatir jika teman-teman ingin melakukan training KKNI Level 4, Inspirasi Indonesia adalah salah satu tempat yang saya rekomendasikan untuk teman-teman mengikuti pelatihan tersebut. Terima kasih juga saya ucapkan kepada APGI yang sudah memberikan rekomendasi terkait Instruktur yang akhirnya saya bisa memiliki lisensi instruktur. Dan juga kepada Sekolah Petolangan Indonesia yang telah memberikan kesempatan saya untuk berkembang. Kemudian mari kita maju bersama dan salam kompeten.